mau mau ketik mangga yuk. Ketik mangga yuk. Wow. Ini mangganya untar lagi, Ini Allah. Tumpang serbusar dua. Untar lagi ngerujaan buat manisan. Ini mangganya siapa, nak? Mangganya siapa? Menang... <laughs> Mangganya tetangga Mangganya bagi lagi Mangganya bisa deh Apa? Ini sama teman siapa yang mau mangga sini merapat ntar kita rujak bareng bareng ya. uh -huh. Tinggi, berarti tinggian tinggian Aha? mangganya sama bila. <laughs> tinggian mangganya sama bila. ini ini selehernya bila. Oh. ya iya ini selehernya ntar lagi ngambil gunting kita tapi ya Nih ini gemoy banget mangganya gemoy kayak Rena tuh mangganya tuh ntar lagi mateng tuh udah udah dikasih vitaminan tuh Anak lagi tuh gemoy tuh gemoy tuh tuh gemes gemes deh gemes. ini lagi Ntar lagi ini ambilin bungkus ya, mbak Iya. Ini ya. Hmm, sama ini, mbak ya. Ini lagi dek. Oh iya. Ini dek. Ini Berapa mana? hari enggak sih? Masih kecil dek. Ini ya. masih kecil. Wow. Sangat bagus. Bagus. <laughs> Sangat bagus banget. Ya. Udah dulu ya guys, kita ikuti video selanjutnya dalam pemetikan mangga. Dadah, dadah.